Irfan Al Sandi dari WITID, saya CEO-nya kebetulan hari ini masih menjabat sampai hari ini. Begitu kurang wow. lebih ya. Hmm. Lama nggak berjumpa, apa aja nih fans kesibukannya sekarang? Kesibukannya sekarang, uh, sekarang banyak sih. Ci. Salah selain si WITID ini sebagai perusahaan IT tech company, kita sebut kita tuh jadi induknya WITID ekosistem. Jadi WITAI itu memiliki uh, 19 grup of bunch company uh, dengan berbagai macam bidang yang berbeda, kita dalam satu grup. Jadi karena kita si ownernya banyak. Kita atau owner-nya ada 13 kan ya. Cici tahu sendiri ada si Ilham, ada Banu, ada Ari, ada dan segala macam orang yang lain, ada Yogi, ada Cahyo, dan segala macam. Kita uh, hobi kita disebar disebarin nih. Kayak pet, kita punya PT baru untuk uh, IT infrastruktur yang CEO-nya Kris. Jadi WITID pecah karena memang di pemerintah SBU-nya harus dipisahkan mm. Antara IT Infra sama IT Software gitu Terus juga kita sekarang tuh lagi sibuk juga ada Kita punya coffee shop lagi mau buka di Jalan Banda Yang pertama itu di Jalan Artista Jalan yang kedua, nanti kita buka cabang kedua tuh di Jalan Banda mm. Jadi kita sekarang lagi sibuk sama Bahasanya mungkin pelebaran bisnis yang horizontal Jadi wow. eh, karena si Wei nya udah sibuk vertikal ke atas, jadi kita coba minggir-minggir kanan kiri, bikin bisnis yang lain. Gimana nih, awalnya Irfan membangun WITs dan sampai se sekarang itu luar biasa banget lah. Awalnya sebenarnya sama sih, eh, sa sebenarnya sama kayak mahasiswa lain ya, e, kuliah di tempat yang sama, kita tempat-tempat kumpul sama-sama dosen yang kebetulan cici juga. Taulah kita di sekali kampus kayak gimana ya, jadi hmm. awalnya cuma gara-gara kita ngelihat kayaknya cuma jurusan, beberapa jurusan kuliah yang bisa langsung jualan produknya. Mm. Kayak uh, mungkin desain grafik, uh, terus teknologi kayak software IT, bikin website, apps, dan segala macam itu langsung bisa, bisa dipraktekin. Nah, kalau ngeliat kayak kuliah kedokteran kan nggak mungkin tiba-tiba nah, jadi dokter langsung gitu. Harus koas dulu, harus apa dulu, karena itu gelar yang cukup profesi gitu. Nah, akhirnya pas ngeliat kesempatan kita di kuliah di IT ini, teman-teman di tahun pertama, saya langsung bilang, "Daripada nongkrong, buang-buang uang, kayaknya kita, kayaknya coba yuk uh, ngumpulin dana uang ini kalau dikolek di, di, di gitu ya, uang ngopi, uang main, main CS dulu, aja, menu main, main CS rentalan gitu." Kalau kita kolek nih, uangnya berapa ya? Se Sebulan, coba kita coba hitung tuh, saya bilang dipakai main aja, lu awalnya main-main ke Ciwidey, main ke Lembang, Airsoft, kan, jadi bikin grup lah. Tapi lama-lama akhirnya uh, fun yang udah dapat, terus cari cuannya gimana ya? Akhirnya saya kebetulan banyak rekanan uh, teman yang punya bisnis lain-lain jalanin -lain, Saya tanya-tanya, butuh apa nggak? Butuh dari teknologi? Oh, butuh website, butuh apps, butuh segala macam ya Terus akhirnya saya bilang sama teman-teman, bikin yuk, bikin company IT Bikin Awalnya judulnya sih sebenarnya pengen bikin IT konsultan sebenarnya Ya udah bikin kita bikin IT konsultan yuk, nah bikin IT konsultan akhirnya dengan IT konsultan dengan judulnya sebenarnya dalamnya adalah software house Bedanya kita kenapa sebut IT konsultan Kita bantu mengkonsultanin meng orang lah Kita jawab kayak mereka butuhnya apa, nanyanya apa Jangan sampai bikin website atau bikin software tuh cuma selesai di secara produksinya doang Tapi harus selesai juga dengan masalah mereka secara bisnis juga Makanya kita nyebutnya IT konsultan Awal mulanya dari kuliah yang emang kita ngeliat di kampus kita tuh banyak banget uh, pilihan jurusannya, pilihan mata kuliahnya. Jadi kayaknya ini bisa didagangin deh gitu. Wow. Berarti ini yang membuat Irfan masuk dunia IT. Itu sudah terjadi di awal-awal kuliahan ya, Semester Masuk semester tiga tuh udah wow. dibuat. Wow. WIT ya, WIT udah dibuat. WIT ID dibuat. Gimana nih milih-milih orang yang nyambungnya nih Pan? Nah ini nih sebenarnya, <laughs> sebenarnya kalau ngomong orang nyambung awalnya kita nongkrong dulu Jadi kita nongkrong semua, kita uh, ajakin, jadi sebenarnya kita ajakin semua Tapi ternyata tersortir sendiri sampai sekarang sebenarnya Jadi uh, kalau dibilang dulu tuh di tempat nongkrong yang sama ada 24 orang Kita nongkrong bareng, kita bikin wait bareng Sebelumnya malah tempat nongkrongnya itu 30 orang sih, Yang taulah di kampus berantakan banyak banget tuh orangnya Nongkrongnya di situ, di foto, sampai foto box Kalau foto-foto box kalau foto studio itu banyak banget Nah, cuman memang waktu kita bikin company nggak semuanya mau serius Ada yang bilang, gue kuliah IT cuma memang mau nambah ilmu doang Sisanya gue mau bisnis yang lain gitu hmm. Ada yang bilang bisnis up, bisnisnya, bisnisnya bisnis fashion Ada yang bisnis yang sama bapak ibunya lah Dan segala macam, beda-beda Akhirnya itu tersortir, yang 24 ke 13 ini tersortirnya karena ya mm, nilai juang sebenarnya. Nilai juang dari mana? Karena ada orang yang memang kebutuhannya terbatas, ada yang kebutuhannya berlebihan, ada yang memang punya tempat tinggal yang berbeda. Misalkan ada yang mereka pengen tinggal sama suaminya, tiba-tiba pindahkan. Karena suaminya orang Padang, ya pindah ke Padang. misalkan Terus ada juga yang, dia disuruh sama orang tuanya harus kerja corporate gitu ya harus BUMN gitu harus lo harus BUMN minimal bank, bank negara atau enggak BUMN Pertamina Telekom ya mereka yang pilihannya enggak ada entrepreneurship sama orang tuanya ya enggak. mereka lebih memilih tidak join sama kita lagi tapi kalau yang sampai sekarang ada 13 ini memang kita dari awal udah pas 2013 yang 9 keluar kita bilang kita have to survive kalau memang gak ada yang kalau ada yang mau keluar lagi ngomong dari awal daripada kita sampai tua nanti nggak bergantung sama hidupnya kita kan punya anak punya istri ini pekerjaan kita gitu jangan sampai gak bisa menghidupi kehidupan kalian gitu jadi tersortirnya sendiri sendiri sih jadi kalau kecocokan sih ya banyak awalnya banyak banget sampai sekarang tinggal 13 juga itu kan sebuah pencapaian yang panjang jalan ceritanya yang keluar, ada sekitar sekitar, sekitar 11, 11 orang ya Itu. tapi yang luar biasa ini uh, benar-benar dari awal kuliah sudah mulai kepikirannya nanti masa depan mau gimana, <laughs> itu keren banget aku tuh mikirnya dulu bikin si WITID buat rekan-rekan yang dengerin juga, jadi aku tuh gak mau lulus kuliah cari kerja bingung hmm. gimana caranya aku lulus kuliah kerjaannya udah ada gitu Sebenarnya itu doang tapi ini sesuatu yang luar biasa ya teman-teman yang masih kuliah harus berpikir nih, di kuliah ini ngapain? Nanti kalau udah lulus gimana? Pan, perkenalkan dong WIT-nya untuk sahabat Olemai Studio. Nah, kalau partneran sama WIT ID ini kan kita bisa dapat digital experience yang luar biasa ya. Nah, per uh, kenalannya uh, mungkin aku nggak, karena aku nggak, kalau hari ini sifatnya kita semi-podcast aku nggak bisa share screen. Uh, Profile, tapi nanti kalau teman-teman mau minta boleh datang ke kantor uh, atau di email ke aku boleh banget. Jadi sebenarnya kalau permainan WITID ini apa? WTID ini dulunya kita punya uh, tagline IT Consultant. Terus kita ganti uh, di tahun 2022 ini kita bilang kita itu company apa? Digital, digital transformations culture company. Agak berat bahasanya digital transformation culture company. Kenapa? Karena WIT ini pengen ngasih lihat bahwa orang beromba-lomba sekarang ngomongin webtree web gitu ya Ngomongin blockchain, cryptocurrency, NFT, uh, crypto wallet dan segala macem Tapi masih banyak ketika WIT datang ke Papua, Kalimantan, Sulawesi Ngerjain nah, Excel aja semuanya gak bisa sih hmm. Ada orang daerah yang memang sebenarnya masih banyak yang secara digital itu berat banget Terus juga kita kalau datang ke, even di Jakarta gitu Kita datang ke salah satu korporat besar gitu Uh, mereka sistem sistem pabriknya masih pakai Pascal gitu. Dan ketika mau di open API berat banget. Mau harus bikin dulu microservices dulu, mau bikin uh, gateway-nya dulu itu berat banget buat kita. Akhirnya uh, kita ngerti bahwa banyak gap antara dunia ini yang update teknologi sekarang sama yang apa yang kita lihat sekarang. Jadi akhirnya WIT bilang bahwa kita adalah jembatan untuk orang menyampaikan teknologi ini semudah mungkin, sesimpel mungkin, membawa culture digital transformation yang lebih mudah nah makanya kita biasanya kalau datang ke solusi orang itu ke klien kita bilang e, guys coba kita boleh nggak dengerin dulu nggak dikenain biaya kok kita konsultasi dulu tapi nggak nggak dikenain biaya e, kalau memang dikenakan biaya ketika kita udah jadi konsultan konsultan yang sudah mengeluarkan dokumentasi misalkan keluarin ini keluarin FSD gitu kita -gitu, apa kita keluarin si project brief ya tapi kalau konsultasi ngobrol dulu free kok ya apa bilang gitu jadi kita ngobrol dulu kita pengen tahu masalah mereka apa biar penyampaiannya jangan-jangan softwarenya nggak pengen seberat itu gitu butuhnya nggak pengen segede-gede itu ternyata kebutuhannya simpel ya why not kita coba uh, dipelajari kayak kemarin aku datang ke satu pabrik uh, dia ternyata pengen butuh IOT bla-bla ngomongnya pengen smart building dan segala macam ternyata ketika aku datang butuhnya cuma sensorik menghitung sebuah pabrik oli uh, sensorik untuk panasnya si oli gitu berarti kan cuma memasang Arduino terus kita pasang sensor selesai sebenarnya nah tapi karena mereka nggak tahu ada yang ngobrol dan biasanya orang nggak mau ngobrol jadi konsultan berat nah makanya WITI ini hadir, hadir dengan uh, digital transformation culture ini maksudnya adalah membangun Uh, citra orang programmer itu gak sekaku itu sebenarnya. Satu itu, kedua memang kalau kita lihat dari gaya kalau bisa lihat post postingannya Instagram WIT, websitenya WIT gitu ya. Kita emang datang dengan gap yang berbeda. Ada agensi, ada di uh, software house. Ini tuh jaraknya jauh banget. Pasti kalau software house ketemunya orang-orang yang kaku banget itu. Nah akhirnya WIT ID datang dengan gayanya agensi tapi, soft, soft, tapi software house. Jadi ketemunya hmm. di tengah. Jadi kita dari mulai jadi ber berpakaian, cara komunikasi, cara ngobrol itu kita memang di WIT-ID kita punya namanya culture fit. Ketika human, human resource-nya pun kita dari lulusan IT yang S2-nya human resource Ingat banget jadi salah satu founder kita, Cici Tahun Ganjar, Ganjar itu S1-nya IT Marat, S2-nya malah human resource oh. di Marat juga Uh, terus dia mengulikin gimana caranya Psikologis orang uh, dan human resource orang Untuk di dunia teknologis Jadi uh, kita matchingin itu nah Biar kita tahu culturenya teknologi seperti apalah Kalau ngobrol Nah WITID sebenarnya itu cerita Visi kita nyampein ke umum hmm. Tapi kalau Tadi cicitanya Perkenalan kita sebagai WITID Kita tuh kurang lebih software house Yang menciptakan website Website-website apps software nyiapin juga orang, manpower biasanya disebut zaman dulu tuh disebutnya outsourcing. Tapi kalau kita nggak, sekarang kita disebutnya namanya manpower as a service. Kita hmm. bikin nama sendiri, namanya MAS, manpower as a service. Jadi, elastik nyiapin orangnya bisa bulan ini sama bulan depan, sama bulan depannya lagi itu beda. Hmm. Jadi, bisa tiga orang, bulan depan empat orang, bulan depan lima orang. Jadi, kita bisa sewa orang ke kita, dan orangnya remote, tidak ada di tidak di onsite, jadi orangnya remote. Jadi kita, kita nyiapin software itu, itu juga, dan kita punya beberapa produk. Kita punya 11 produk pen solusi buat UMKM dan uh, corporate business retail dan factory juga itu punya ada sebelas produk. Sisanya yang lain uh, mungkin WITID itu aja sih, Ci. kurang lebih software house dan IT consultant gitu. Pokoknya WITID ini the best solution lah ya buat bisnis ya. Kalau untuk bisnis enterprise ya, tapi kalau uh, untuk bikin game enggak sih. Kita benar-benar <laughs> bisnis banget. Bahwasanya solusi bisnis lah. Gitu. Kalau sesi kita yang bulan lalu tentang game development, kalau di sini ya. kita ngomongin tentang bisnis ya, teman-teman. Ya, ya, ya. Oke. Okay. Mau cerita apa aja yang ditawarkan WIT Fan? Nah, yang ditawarin WIT sebenarnya kalau boleh cerita sih, sebenarnya kita pertama adalah kita punya departemen website. Departemen website kita ada dua, uh, dibagi dua. Website yang 2.0 ke bawah ke bawah. satu lagi ya web web 3. Jadi kita kita salah satu one and only C di Bandung yang punya teknologi web 3 sebenarnya buat wow. vendor. Jadi kalau ada orang-orang yang mau bikin uh, whitelist NFT, mau bikin marketplace NFT, mau bikin marketplace uh, dengan blockchain dan marketplace dengan e-commerce e pakai NFT juga kita bisa. Jadi Uh, kita dari, kalau di web, website dibagi dua uh, departemen website lama yang bikin biasa, biasa bikin e-commerce, sistem dan segala macam. Satu lagi yang web 3 web 3 ini kita sebut namanya triple w i 3 divisions. Yang kita sebutnya futuristik banget. Di kalau Cici lihat uh, presentasinya yang W wait wait wait wait wait wait wait wait wait wait wait wait wait wait wait wait itu yang pertama di departemen website. Kalau kedua departemen apps, departemen apps itu ya dibagi tiga, ada iOS, Android sama uh, hybrid. Hybridnya kita gunain beberapa teknologi seperti Flutter, uh, Ionic, React dan Xamarin. Tapi udah jarang banget Xamarin. Kita sekarang banyaknya Flutter sama Ionic. Uh, jadi memang uh, kalau yang apps ini biasanya sambungan setelah bikin sistem menggunakan web-based applications, terus kita mau bikin appsnya juga pakai apps. Contoh yang yang last kita launching itu uh, rumah sakit Boromius kita yang buat oh. app apps-nya. Uh, itu baru update lagi terus juga Sosis Sports Club juga kita yang buat. Terus juga e e Era Space, Era Space itu startupnya nya Era Jaya dan uh, Era Jaya Group. Era Jaya Group itu membawahi iBox, Era Phone dan segala macam namanya. Wow. Era Space itu juga kita yang develop. Jadi uh, apps-apps-nya -apps banyak juga yang udah kita develop kurang lebih ada startup kayak Kiossticks, sampingan juga kita yang buat Citravelio uh, si juga kita yang buat. Jadi banyak yang memang orang-orang uh, nggak tahu kalau WIT itu adalah vendor startup sebenarnya jadi Ada juga jadi kita vendor startup di fase mereka sebelum Series A, fase mereka seed sampai dari pre seed sampai seed sebelum Series A mereka kan misalnya resiko kalau mereka harus open recruitment banyak orang. Jadi mereka pakai vendor dulu, vendornya sama kita, Beres selesai kita jadi konsultannya, kita trainingin timnya, baru mereka punya tim sendiri. Nah, terus selanjutnya kita punya departemen sistem development dan produk development. Jadi kalau memang ada orang yang pengen bikin produk atau developmentnya custom banget nih, mau bikin pabrik, mau bikin startup baru, mau bikin uh, sistem yang integrated hotel dan segala macam. Nah, contoh kita lagi bikin uh, smart building di Hotel Granda Farm Surabaya mm. dan Grand The Farm Yogyakarta. Itu juga sedang mm. kita collect datanya dan kita bikinin big data untuk uh, perhotelan bintang 5 untuk uh, smart building di every single spot mereka kayak ada charger wireless, ada connecting door Terus, ada smart door, ada smart curtain, terus ada smart TV-nya. Kita gunain IPTV untuk mereka bisa berkomunikasi sama front office, chat, dan segala macam. Terus, yang terakhir, ya, yang kita tawarkan adalah main, yang tadi, manpower as a service, uh, semi outsourcing, tapi kita sebutnya sewain orang sih. Itu luar biasa banget, ini kliennya diingat-ingat ceo nya luar biasa. <laughs> <laughs> iya. Hal menarik apa nih, Van? Bagi Irfan yang sangat menarik ketika bangun WIT ini? Yang sangat menarik tuh ini, sih Sebenarnya uh, aku baru tahu kalau orang IT itu banyak kelebihannya. Wow. Tapi minusnya berat banget. Minusnya cuma satu, tapi berat banget. Jadi uh, karena aku tuh come out bukan dari bukan dari orang it yang benar-benar kuliah it baru dan suka game gitu ya aku tuh sebenarnya sama teknologi itu udah kayak makan Indomie oh. jadi orang tua aku tuh dulu sebenarnya banyak yang nggak tahu nih sini kisahnya banyak yang tahu jadi aku tuh dari kecil tuh uh, adaptif dengan teknologi zaman tahun 90-an itu pengguna komputer itu harus punya sertifikat itu papaku salah satu yang punya uh, terus internet pertama kita sekeluarga kita sempat punya yang masih pakai telepon dulu. Terus papa masih punya server AS 400 di, di rumah yang gede-gede gitu IBM dan AS 400 yang buat nyalain komputer satu layar kecil aja buat butuh sekitar 4 lemari lah. Nah, jadi aku tuh IT dan teknologi tuh kayak ada makan makan indomie sebenarnya. Jadi kayak ya udahlah biasa gitu. Pas kuliah IT, aku ketemu sama teman-teman yang menurut aku kayak, "Wah, ternyata teknologi orang-orangnya begini salah banget nih." Jadi agak bingung gitu. Ternyata pas di dunia sekarang kita, aku membangun IT itu. Software house hampir semua. Kalau Cici lihat di asosiasi, aku kan ada di asosiasi teknologi, asosiasi bisnis, asosiasi bisnis, software house di Bandung dan Jawa Barat lah. Ada 199 members di situ. Mulai dari jebolan, ya mulai dari nama, aku sebutlah mulai dari WG Sgits e, terus Sakuriang, dan segala macam itu ada di dalam grup itu. Kurang lebih e, mereka tuh datang dengan perusahaan software house tuh yang emang, kurang lebih sama kayak di kampus, ada satu lulusan lulusan IT, lulusan IT ada 10 orang bikin software house, mereka bikin, bentukannya ya kaku banget, sama banget, mereka juga kayak, Ya SOP-nya bikinnya begini, orangnya begitu, cara berbicaranya pakai kacamata, tas tas uh, jaket kulit, tasnya tas ransel, pasti itu sudah ada template. Tantangannya adalah kita mau bertarung di lahan yang keruh atau enggak? Hmm. Akhirnya WIT datang dengan uh, kita gayanya aneh-aneh-aneh. Benar-benar nggak boleh di WIT itu uh, bahasanya kita nggak gaul, bahasanya kita nggak kita nggak komunikatif kita nggak nggak nggak jadi orang yang keren gitu karena di dunia IT itu game-nya jauh sih di dunia startup itu teknologi keren banget di dunia tokopedia traveloka eh, tokopedia gojek dan segala macam tuh orang yang kerja di startup tuh tetap terlihat kalau gaul lu keren gitu lo um, dari mulai sepatu sampai ujung rambut keren tapi ketika ketemu software house vendor Tendor sama orang IT di startup tuh jauh banget ya perbedaannya. Dari mulai gaya pakaian, dari cara bicara, even dari cara eh, masalah problem solving. Kayak Makanya WIT suka aku itu nggak sekaku itu kalau kayak, eh kalau mau pakai WIT harus bikin apa dulu nggak, bikin proposal dulu nggak ya. Kalau di WIT yang nggak usah, nggak apa-apa, sok ngobrol dulu aja. Nanti malah BRD-nya, si project briefnya kita yang membantu buatin gitu. Kadang-kadang perusahaan IT yang di luar itu beratnya lucunya adalah Mereka datang, mana proposal kalian, mana mind mapping hmm. kalian, mana fitur kalian, mana scope of work kalian harus jelas Nah kalau kita sebenarnya menggabungkan dua-duanya Jadi kalau kita ada yang minta, kita cepat-cepat, bahasa kita ya, mau koboy-koboyan kita bisa Mau gayanya formal banget mau kayak, oke okay, kita pakai jira sekarang ya, kita pakai jira, kita pakai uh, produk developmentnya Scrum, kita pakai agile terus ada vendor yang pengen ada yang nyiapin PM-nya sendiri segala macam. Itu juga kita siap. Nah tantangannya adalah paling berat kita open recruitment dengan culture fit. Nah WIT ini punya culture, culture fit yang berbeda. Even tadi malam itu teman-teman WIT -teman baru berendam ke Cikole, uh, dipimpin sama. CTO-nya juga CTO-nya ngajak tim bawahnya untuk um, ke cikolay jadi banyak kayak banyak main ya sebenarnya kayak um, berendam terus airsoft gun kita ke Bali liburan terus kita ke mana. jadi memang gimana caranya tim tuh nggak kaku karena consultations IT ini penting di zaman sekarang ya cih ya? di, di zaman yang serba teknologi ini dan serba uh, butuh security teknologi dan serba big data tapi Search orang yang ngerti teknologi itu banyak, tapi yang komunikasi, yang komunikatif itu jarang. Itu bahayanya. Makanya di sini WIT hadir tantangannya adalah komunikasi, cara kita nyampein ke depan apa, depan customer dan masyarakat ya, tantangan itu. Yang kedua, tantangannya, bisnis IT kan tiga bulan sekali ganti, ya. maksudnya teknologi ada yang update dan segala ya Teknologinya kita harus update, baca berita, baca buku, baca jurnal, ikut seminar, tantangannya yang kedua itu Yang ketiga, bisnis IT itu banyak orang yang jiplak pasti, hmm. amati tiru modifikasi itu gampang banget tinggal misalkan anggaplah punya website bagus, lihat teknologinya pakai apa, html HTMLnya isinya gimana, bisa disedot juga. Ya mudah banget buat di teknologi. Jadi kita harus banyak-banyak cari pengamanan eh, haki mungkin ya, hak-hak intelektual kita dan segala macam atau yang sifatnya didaftarkan secara software. Itu tantangan-tantangan yang memang baru, yang secara teknis. Empat mungkin tantangannya adalah eh, wait tapi sudah, sudah melalui sih. Terberat adalah di perusahaan IT itu sering banget turn over orang sih hmm. pergantian orang turn over orang saya keluar pak ditawarin Tokopedia pak ditawarin Gojek pak ditawarin Ubisoft pak udah biasa lah pindah-pindah. Cuman fase itu kita udah lewati lima lima enam tahun lalu dan kita sekarang turn over kita 5 tahun itu cuma 5%. persen. Wow. Jadi yang keluar masuk dari WIT itu jarang banget. Karena ya kita bilang tadi kita bikin grup yang bunch of company yang tadi sih. Jadi orang juga malas keluar ya resikonya eh, berat. Jadi lucunya ada yang pernah kerja di WIT dan sekarang dia punya bisnis baru dari WIT sendiri. Hmm. Jadi gini, dulu dia hobinya foto. Dia kerja di WIT eh, dan dia hobi foto. Dia bilang banyak nih WIT ngerjain company profile websitenya company, tapi fotonya jelek. Gimana kalau gua bikin bisnis fotografi? Terus ya kita bilang, ya gak, gak masalah sok, bikin aja bisnis. Tapi yang jelas ya bikin uh, timnya siapa, pro, yang, yang, yang profesional, segala macam boleh. Nanti WIT akan bantu tawarin ke klien kita. Dan akhirnya sekarang uh, sampai detik ini kalau lihat portfolio WIT, websitenya bagus, uh, dan foto-fotonya bagus, dan videonya bagus, kita itu punya, fotogra punya company fotografi dan videografi yang awalnya dia adalah karyawan kita. Wow. Dan sekarang dia jadi CEO-nya dan WIT punya saham di situ 30%. puluh persen. Jadi WIT nya nggak bebasin banget sih karena memang kayak anak nongkrong. Tiba-tiba ada bisnis teman kita ada yang sebelah lah bisa bilang, gue bisa bikin robot nih kita jualan robot. Yuk. ya ayo kalau kita bisa mendukung gitu. Ada yang salah satu yang paling aneh ya kita setiap di kantor kita ada coffee shop. Nah itu juga salah satu teman hobi-hobi teman-teman yang hobi kopi gitu. Ya kurang lebih tantangan itu sih. Wah mantap nih cerita dari ceo hmm. ya Makanya betah nih timnya ya Ya alhamdulillah betah Apa nih motonya yang dipegang Irfan dan teman-teman? Nah, sebenarnya kalau moto ini moto buat uh, kita keluar Atau moto kita di di internal nih sih Moto di internal dan di eksternal Van ya. <laughs> Kalau moto di, di, di internal itu saya selalu bilang No one bigger there, there than team Tidak ada yang lebih besar daripada timnya Oh, ada tim yang salah berarti saya juga salah. Gak mungkin uh, ada saya juga pernah ngalamin ngalamin masalah dari uh, si klien ya kayak layanan nuntut lama hal apa tiba-tiba ini timelinenya beda lah ya masalah ada aja gitu kayak pandemik karena pembayaran dan segala macam. Saya bilang kalau satu karyawan salah satu perusahaan salah. Kalau ada satu pimpinan salah semua karyawan salah. Karena saya bilang, the no one bigger than their team. Karena ini sama kayak main bola. Gak bisa nyalahin satu-satu dua orang. Makanya saya kalau ada masalah, selalu bilang, oke, okay, masalahnya apa? Gak usah defense, gak, gak usah offense. Future-nya aja kita bahas depannya apa. Kebelakang, ke belakang coba buat jadi bahan review. Itu motonya kalau buat internal. Kalau moto buat di luar itu sebenarnya, awalnya kita punya tagline, uh, It's all about information, system, and design. Nah. Banyak orang yang mikir desain di sini adalah desain gambar Atau visual Atau komunikasi Atau uh, desain grafik ya. Tapi bukan sebenarnya Jadi WTI itu It's all about information system and design Kita membuat sistem Dengan informasi yang tepat Dan didesain demikian rupa Biar bisa di enhance ke depannya Bisa, di, bisa scalable ke depannya uh, Jangan tiba-tiba bikin software Harus dari awal Para budgetnya minim Monolitik gitu kan Jangan Harusnya kita budget yang minim, tapi kalau mereka ternyata ada budget tiap tahun, tiap bulan buat perkembangan uh, makanya kita desain dari awal arsitekturnya kita desain untuk bisa microservices atau segala macam jadi tagline kita adalah untuk orang uh, nyampein informasi dengan sistem yang baik dan didesain sedemikian rupa uh, secara arsitekturnya untuk nyampe ke perkembangan selalu, kedepannya selalu, selalu nyaman gitu itu yang internal, nah itu udah 20, eh udah 2022 mau diganti karena kita udah 12 tahun. tahun. Jadi, 12 tahun WIT ini kita ganti yang tadinya kata-kata itu all about information system and design kita utak atik jadinya make it easy. Jadi kalau di campaign jadinya make it easy. Jadi kalau di padahal make it easy dan itnya kita, kita ganti huruf it-nya gede. Jadi make it easy. Kenapa make it easy? Karena kalian kalau datang ke WIT eh, IT itu terlihat tidak berat, information teknologi itu tidak berat, dan information technology itu tidak seberat itu dan bisa dimudahkan oleh WIT dengan caranya Make IT Easy, gitu. Jadi dengan pengalaman 12 tahun dengan quotes eh, dengan tagline yang tadi di tahun ke 12 ini kita kasih eh, Make IT Easy, gitu. Wah, mantap banget nih ya, udah hmm. 12 tahun bukan waktu yang sedikit ini untuk membangun WIT ID ini ya, luar biasa. Iya, sih. Good system, good business Nah kita kepo banget nih Van hmm. Ini kan sesuatu yang sangat baik ya Dari cerita Irfan saya sangat luar biasa Wah kagum banget gitu ya dengan Irfan Nah ini sebenarnya eh, Bisa punya ratusan klien Ribuan Project tim yang solid Kan pasti harus ada semangatnya terus ya dari Irfan hmm. Nah hmm. gimana Van supaya semangatnya gak pernah pudar gitu ya Apinya nyala terus nih Ya kalau dari good system Good system, good Good system, good business adalah karena kalau kita bikin bisnis itu, gak mungkin gak punya sistem yang baik. Jadi, sistemnya harus jalan dengan baik, gitu ya. Jadi, kebetulan kan kuliah aku tuh dulu S1-nya adalah fokusnya IT, tapi SI yang banyaknya sistem informasi, lah, ngambil tanggal macam dan sampai sertifikasi keluar, keluar sempat iseng-iseng ke Singapura dan segala macam. Karena yang yang berat dari sebuah perusahaan adalah sistem yang kalau sistemnya nyaman ya, biar capek sih. Capek itu kalau badan umum sih, Ci. kalau capek badan kayak kita meeting ke luar kita meeting keluar, kota luar negeri atau segala macam itu wajar kayak. Ini cuma butuh tidur, butuh istirahat, butuh olahraga dan segala macam. Tapi kalau capek pikiran itu bahaya banget. Capek pikiran itu bahaya banget capek. Makanya aku tahu banget ketika kita bilang semangatnya biar sejaga terapi, di tiga tahun pertama yang aku capek adalah aku bikin sistem yang baik. Mulai dari minute of meeting, kita bikin format minute of meeting, project brief, uh, MOU MOU, NDA, format-format, semua pokoknya sifat yang dokumen. Kita harus ready dulu, jadi jangan kalau ada, -ada orang nanya, "Kita udah semua, udah, udah ready, pokoknya itu udah ready, semua dokumennya udah ada, siap uh, lembar, perangun jawaban, udah ada, sertifik, sertifikat untuk selesaikan project, udah ada." Berita acara sistem sebelum implementasi, berita acara sistem setelah implementasi, berita acara setelah tes itu juga semua kita siapin dulu. Semua biar ketika kita udah jalan tuh, kita enggak capek di pikiran, capeknya di badan. Kalau capek di badan ya mudah banget, semuanya. Capek badan tinggal kita jaga vitamin, makan istirahat yang benar gitu. Tapi kalau capek pikiran tuh diobatinnya pasti sama mikir lagi gitu. kita stres sama. Duh, ini belum selesai ya. Mau nggak mau, stres pikiran pasti di, di, diselesaikan dengan pikiran lagi. Jangan sampai tuh. Nah, kalau WIT, WIT sekarang itu kita nggak pernah ada beban pikiran untuk mikirin yang sifatnya SOP dan sistem. Karena kita dari awal udah bikin sistem yang amat sangat baik mulai dari uh, open recruitment, absensi, kita mulai dari sistem gajian, bonus, uh, semua sudah tersistematiskan dan biar kita nggak capek di pikiran gitu. Kalau capeknya di badan kan kayak ngodingan, capek pikiran kerja gitu kerja kan ya capek tinggal istirahat. Tapi kalau capeknya adalah mikirin sebuah vision ke depan tuh berat banget. Jadi uh, arti dari good, good system good itu itu awalnya. Terus kalau ngejaga semangat aku apa? Uh, semangat adalah semangat aku tuh dijaganya karena apa yang uh, aku punya quotes di hidup sih ada namanya there something happen for a reason mm. dari. Uh, apa yang terjadi saat ini pasti ada reasonnya dari Tuhan tuh pasti ngasih tahu reasonnya apalah buat kita saya aku sekarang uh, semi podcast atau ngobrol sama Cici seperti ini itu ada ada reasonnya pasti dari Tuhan tuh pasti dia ngasih buat apa kedepannya fungsinya buat apa itu ada dan quotes itu bisa digabung dengan uh, quotes-nya mungkin uh, beberapa film ya yang bisa suka bilang film that universe cons conspire us di mana ya kalau emang itu hal baik pasti universe ngedukung kita. Hmm. Even aku pernah kehilangan uh, kehilangan klien atau kehilangan contoh di pandemi gitu ya. Kita tuh kehilangan uh, lot of money karena banyak yang nggak bayar gitu. Ya, kita harus hadapin aja dengan senyuman aja beres. Kenapa? Karena ya mau diapain lagi? Aku pernah kehilangan jam tangan yang aku suka banget terus kehilangan tempat futsal itu tempat aku berolahraga ya mungkin aku pas sampai rumah, pas mau balik lagi pasti udah hilang, pasti hilang nih. Tapi gak usah bete, biar relax aja bilang, tinggal ngomong, oh berarti gue kayaknya kurang kurang baik sama orang kali ya, kurang-kurang zakat atau kurang memberi ke orang lain mungkin. Oh udah mungkin harus hilang. Jadi aku dan teman-temanku beberapa board, uh, board of director memang kita sedang mempelajari diri kita uh, satu sama lain, bahwa hidup ini yang apa yang terjadi harus terjadi dan there something happen for apapun yang terjadi ini pasti ada ada alasannya. Uh, Tuhan tidak mungkin ngasih ngasih satu pertemuan, ngasih satu kejadian tidak dengan alasannya. Gitu. Ikhlas ya harus nikkan ikhlas. Nah, ikhlas Disitanya tapi ngga. lega. Nggak, ikhlas tapi ngga, diem hmm. nggak diam sih. Soalnya kadang-kadang ada, ada, ada anak muda yang ngomong, "Duh, gua gua ikhlas deh, tapi ikhlasnya gua tuh udah, udah pasrah. Ikhlas, ikhlas sama pasrah tipis-tipis." <laughs> hati-hati nih uh, teman yang bisa kan dengerin ikhlas uh, ikhlas harus sama sama usahanya Wah. Wow. kayak kayak bak film lah uh, do the best get uh, let get do the rest kan yeah. tapi bukan berarti nggak bukan berarti nggak berdoa dan tidak ikhlas juga tapi usah aja dulu gitu. wow teman-teman yang tugas akhir juga nih ya harus dikejar karena IT sangat menarik banget kalau kita dengar dari cerita Irfan ya. Jadi teman-teman jangan dilama-lamain gitu ya. Iya, <laughs> ya, ya. benar, benar, benar. Nah ini ada kalimat yang keren, Van, dari WIT. Hmm. Grating in business are never done by one person. Ini Irfan punya tim yang sangat super solid. Kita perlu belajar dari Irfan, gimana membangun tim yang super solid. Ini bukan super lagi, super, super. <laughs> ya. Ini yang cukup uh, banyak uh, orang yang lupa kalau ngawancara aku atau ngawancara WIT gitu ya. Mereka ngomongin bisnisnya, mereka ngomongin uh, how to developnya. Mereka juga lupa kalau, sebenarnya yang menarik dari WIT adalah orang yang masih sama sih. Mm. Uh, 13 orang yang tadi aku sebut itu Cici hampir semua kenal dan hampir semua uh, mahasiswa Cici gitu. Dan mereka kenapa bilang BITM solid adalah masalah ego sih Cici. Masalah ego dan masalah bagaimana kita uh, menganggap bahwa satu sama lain itu punya kebutuhan masing-masing. Jadi kayak aku sama tim tuh uh, sebenarnya dua tahun sekali itu wait itu boleh diizinkan mengganti CEO nya hmm. Jadi kita board of uh, board of uh, commissioner atau founders kita boleh uh, ada meeting RUPS dan 2 tahun sekali boleh diganti dan di voting. Tapi setelah uh, Dua, dua, dua, empat tahun lalu atau lima tahun lalu mereka nggak mau voting kayak ya wait wait idea ya si Irfan gitu Irfan udah jadi udah jadi maskotnya udah jadi ikonnya ya kita nggak bisa ganti kita support dari belakang aja maksudnya kita mau gimana pun kita adalah uh, Irfan Irfan butuh kita gitu kayak sebenarnya kayak, kayak aku kayak wawancara sama orang gitu banyak juga yang kayak uh, decknya atau slide itu yang yang siapin teman-teman Aku cuma bantu ngedesain, aku bantuin ngerapihin, nanti aku yang ngomong. Sebenarnya cuma kayak memang tahu porsinya di mana masing-masing. Dan sebenarnya nggak ada kok masalah tuh yang nggak bisa diselesaikan sama um, apa obrolan. Jadi kalau kalau kita selalu ngomong di dunia ini tuh nggak ada namanya ego. Ego tuh apa sih? Bingung gitu. Kalau ego tuh pengen pengen apa sih? Pengen pengen muncul di depan gitu. pengen, pengen punya pengen aktuasi sendiri. Ya silahkan. Kalau selama bisa dan tidak ada yang mau selama yang bisa, selama bisa bergantian, dan bisa enggak bisa, bisa ngalah, ya why not gitu bisa tukeran. Tapi kalau di W itu memang uh, kita enggak punya ego. Benar-benar kayak enggak ada yang ego yang... aduh, gua gaji gua lebih kecil daripada dia, gaji gua lebih kecil daripada dia. Ya, tinggal dioperin aja, aduh... eh, gaji gua kekecilan nih, uh, udah dua tahun nggak naik naik, gua pengen naik dong. Sana, di, di, di sisi board, oh ya udah nih, kita buka ini secara finance secara finance keuangan kita punya uang segini menurut sanggup gak nih gak, perusahaan buat naikin gaji lu dan gaji kita semua, oh gak sanggup ya udah jangan oh ngerti akhirnya dan kita tuh tidak ada uh, kita sangat mentolerir kayak uh, secara kita banyak yang berbeda berbeda agama, suku, ras kita benar-benar mencoba uh, ngeblur aja kayak yang kalau saya lagi kita yang muslim lagi puasa, teman-teman yang Kristen dan Katolik ikut puasa yang Katolik sama Kristen lagi Natalan Kita ikut Natalan Makanya aneh juga Kalau di, yang kerja di WIT itu tahu Kita itu THR dua kali Ci. Wow. <laughs> jadi THR nya <laughs> uh, Lu lucu Jadi kita tuh THR nya dua kali Jadi ada 14 kali gaji Kalau untuk uh, kita jadi Kalau Natal ya ada gaji tambahan Kalau Lebaran ada gaji tambahan Karena kita bilang Ya yang umum di WIT ada dua dua agama nih T3 maksudnya uh, Yang umat Kristiani umat muslim, kita toleransi benar-benar tinggi uh, yang yang yang muslim gak lupa mengingatkan mereka kalau lagi seminggu harus beribadah dan kita yang muslim juga kadang-kadang suka disepet kayak eh tuh udah udah azan lu gak sholat gitu. nah, jadi kita juga ya saling mengingatkan teman yang satu sama lain yang butuh kebaikan, selama kebaikan dan kita tuh banyaknya uh, 8 jam kerja 8 jam tidur, 8 jam kan main kalau kita lihat 24 empat Tuhan itu udah ngasih kita 24 jam sih yeah. bagi tiga pas tuh 8 jam tidur 8 jam kerja, 8 jam main atau gunain waktu kita buat keluarga atau sama temen, nah, 8 jam yang lebihnya ini bisa kita pakai untuk kayak uh, kita bonding, ngajak anak istri main ke Bumi Sangkuriang, main ke mall, main kemana, main bareng, ngobrol ya kita cincet tentang kehidupan, tapi lupain dulu kerjaan di hari itu ya jadi kita tahu porsi kita sama mereka kerja sama porsi kita sama mereka sebagai temen dan aku selalu menjunjung tinggi. Kalau ada yang salah, jangan diomongin, ngomongin di depan mukanya langsung hmm. daripada ditunggu-tunggu. gitu Sayang banget. Jadinya eh, kalau ngomongin di belakangan, jadinya gosip ya. Jadi gosip terus kecewa, kecewa didengarin, jadinya nggak enak. Jadi kita selalu ngomongin depannya, lu tuh gak benar. lu tuh benar kenapa sih harus kayak gimana ya Kita kasih tahu, eh, ngasih solusi yang baik buat mereka dan ngasih tahu juga buat teman-teman gimana cara cara yang lebih nyaman. Jadi toleransi dan ego yang harus ditinggikan. Di lah. Gitu. Egonya direndahin, toleransin tinggiin. Gitu. Kalau buat tim. Gak ada yeah. Superman ya di sana ya. Tidak ada, ada, ada. We are not Superman. We are super team. <laughs> nah, teman-teman yang masih kuliah nih harus tahu apa aja nih mereka yang harus disiapin dari sekarang, dari sejak mereka di kuliahan ini untuk bangun dirinya, bangun masa depannya. Mungkin ada tips-tips buat ngebangun Diri mereka masing-masing kan Nah, kalau tips buat kebangun Aku tuh, eh, kan kebetulan sih ya Aku juga sering diundang jadi meng Mengajar di kampus Sama be beberapa dosen Terus juga aku sekarang lagi jadi dosen tamu Di salah satu kampus juga Di dua kampus eh, Kampus swasta Dan mengajar juga eh, Anak zaman sekarang mungkin aku akan akan Kita, aku akan dijonalisir Mereka banyak, terlalu banyak bahasa baru lah Lalu banyak bahasa baru yang kayak uh, anxiety, uh, toxic relationship, uh, toxic positivity, uh, ya gitu-gitu lah orang-orang yang zaman sekarang anak muda tuh banyak bahasa baru dengan bahasa Inggris ya. Sebenarnya lupakan hal-hal yang negatif membuat kepala kita negatif sebenarnya. Hidup ini tuh semuanya fun, nggak uh, ada yang nggak ada yang nggak fun lah. Semua tuh bisa diselesaikan, semua ada masalah. Jangan dipikirin kayak Aduh, gue kerja harus gimana ya, segala macam, ya udah lah, jangan, uh, jangan talk more, uh, harusnya talk less, do more aja, hmm. do more aja, kita lakuin, cobain salah, cobain salah, kayak aku di umur 25, padahal udah ada WIT ya, umur 25 itu berarti WIT udah kurang lebih, uh, udah 4 tahun. Waktu uh, itu dapat tahun 25 itu aku tuh mistra sama diri sendiri. Aku tuh jagonya di mana di, sih di dunia tech. Aku tuh apakah UI, UX, apakah front end developer, apakah IT consultant, apa sistem information, atau network engineer gitu kan gak tahu uh, Karena dunia IT itu sekarang digitalisir banyak banget. Ada data sains, segala macam. Yang aku harus tahu adalah lakuin aja lakuin. Aku dari, dari umur 25 sampai umur 30, uh, early 30, lakuin aku. Mereka aku tau, oh. Expertise aku adalah di IT Analisis dan Sistem di mana aku bisa nge perusahaan aku sendiri dan nge-solving ini ke klien hmm. yang emang sifatnya banyaknya dokumen ya mulai dari flowchart, eh, dokumentasi, eh, bikin deck, bikin pitch deck, bikin eh, teknologi tech, tech, deck yang dilakukan adalah lakuin, dicobain, lakuin, dicobain ke anak zaman sekarang dipikir, healing dipikirin, aduh gue pusing, gue harus ke Bali nih healing dulu, ya enggak enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, perlu, enggak perlu begitu, jadi kita langsung aja buat tips and pokoknya apa ada yang di depan mata, jalanin, jadi banyak konsep orang yang jemaah tuh terlalu banyak words, terlalu banyak uh, bahasa baru, padahal dia lupa e esensi awalnya, di semua bisnis manajemen atau semua bisnis kita belajar uh, sistem information dan manajemen proyek juga, paling gampang PDCA aja, plan, do, control, action, udah ulangin lagi aja, Kadang orang-orang tuh suka lupa PDCA Padahal itu hal tersimpel hidup kita Biar enggak kemana-mana Even kalau mau ngeplan Kita mau diet gitu Kalau kita bisa plan PDCA juga Pasti berhasil Plan, do, control, actions Terus aja gitu Terus pasti jalan Karena aku punya quotes Untuk teman-teman yang sekarang Masih kuliah Pengen bikin software house Atau pengen bikin startup Atau mau kerja gitu ya Uh, kalian itu akan akan Kalah dengan banyak pikiran macam-macam Kalau kalian gak punya dua K Dua, dua K ini adalah Komitmen sama konsisten dah punya dua dua itu cukup Komitmen sama konsisten aja Sekonsisten-konsistennya kalian pasti Kalau diet juga pasti berhasil konsisten konsistennya kalian belajar uh, Coding pakai golang Yang aku dulunya awalnya pakai dotnet ya bisa golang Sekarang ya mau gak mau karena konsisten dan komitmen ya mau bisa dan uh, yang kedua ketika step konsisten dan komitmen kalian sudah selesai nah, gue udah bisa nih wah, wow, gue udah punya kol -kol konsisten dan komitmen gue bikinnya ginian nah, sekarang baru punya 2M bukan 2 miliar ya tapi <laughs> 2M ini adalah, karena harus punya momentum dan movement, nah, kalian lihat membaca momentumnya di mana, bikin movement karena momentum tanpa movement gak jadi apa-apa Movement tanpa momentum juga nggak jadi apa-apa. Jadi, kalau lihat nih. Kayak kemarin si WIT di tengah-tengah pandemi orang sibuk NFT. kita bikin uh, vendor, wah Bandung belum ada nih vendor WIT, uh, Web3. Hajar yuk! Nah, akhirnya kita bikin uh, services Web3. Jadi, ada momentum dan movement yang tepat. Itu... Konsep yang kedua, biar kalian lebih maju juga. Itu, Ci, tips and Wow, mantap banget nih ya. 2K, hmm. 2M. Teman-teman catat ya. Ada nggak, Pan, pengalaman yang berkesan di WITID ini yang boleh dibagikan di halme Studio? Kisahnya udah banyak banget, tapi yang Yo. sangat berkesan yang Ivan pengen bagikan di sini apa nih? Yang paling berkesan adalah uh, kita tuh sering nangis, Ci. Oh di lima tahun pertama kita sering nangis bareng-bareng karena uh, dengerin musik ini nangis, dengerin momen-momen kita foto-foto abis itu nangis karena ini kayak kita kayak kayak kayak bikin satu keluarga baru jadi momen yang menarik adalah uh, ada beberapa orang yang memang mereka kerjanya gak bener ternyata mereka bukan butuh teguran dan mereka bukan butuh ilmu dan mereka kerjanya cuma butuh kayak gini doang ditepuk punggungnya, bro lu kenapa? lu kurang main kayaknya ya iya lu coba coba dong curhat cerita lu tuh kenapa gitu dia punya masalah keluarga atau dia punya masalah hidup dia ceritain selesai besoknya tuh deadline tiga empat hari selesai ternyata kepekaan manusia itu lebih penting daripada teknologis dan kita basically perusahaan teknologi yang harusnya kita ngedevelop aja sisi sebuah sistem yang otomasi dan semua yang mempermudah manusia ternyata peoples behind hmm. itu mereka butuh sense of heart, manusia tetap ngobrol berbagai manusia umumnya. Yang paling menarik adalah yaitu, ada dua tiga orang uh, rekan kerjaku, mereka itu sampai mental illness kerjanya. Terus aku tanya kenapa? Gak ada mental illness tuh cuma penyakit anak-gaul zaman sekarang uh, sama kayak gert lah. Anak soalnya kita taunya asam lambung udah. Kita uh, gitu. tanya aja kenapa? Ternyata dia tuh merasa gundah-gulana karena dia gak bisa dekat sama aku hmm. cowok loh padahal gak bisa deket sama aku karena apa? dibilang dulu si Irfan waktu kita masih membuat WIT dari awal dia masih sering kayak ngobrol, nongkrong ketika udah WIT udah sesibuk ini ketemu si Irfan tuh susah banget ngobrol aja susah banget gitu padahal terus aku bilang atas siapa? nah ini gue ada Nih, gue kemarin uh, nongkrong sama kalian, main futsal ada. nya aja gak ngobrol kali, gak nanya. Padahal aku waktu, aku banyak luang banget sih. Luang banget. Saking luangnya, uh, kecuali kalau weekdays di hari Senin sama Rabu ya, mungkin hari-hari yang padat meeting ya, iyalah. Tapi kalau hari-hari kayak uh, Selasa, terus ada kita ada futsal bareng Jumat, ada main basket bareng hari Kamis gitu-gitu, aku selalu ada. Dan aku udah hadir gitu. Jadi, yang menarik, sangat menarik adalah, Uh, people forget uh, heart when they have a technologist Padahal hati manusia itu lebih penting daripada <laughs> teknologi Gitu Luar biasa nih Itu ya Pengalaman paling lucu itu <laughs> Wah kalau ada teman-teman nih yang menyimak perbincangan kita dan tertarik join super timnya WIT Harus gimana nih Pan? Misi uh, asik banget <laughs> Kalau, kalau pengen join, sebenarnya kita uh, masih sama-sama yang emang kita ya, atau yang dengarnya bukan Marnat. gitu ya. Kita open recruitment banyak banget di marat, baru juga beberapa masuk gitu. Ada yang SMK juga beberapa yang masuk. Jadi di WIT ini sebenarnya jangan takut kalau mau join. Kita ada empat program gitu ya, empat uh, program yang kita coba uh, untuk di ke tim. Yang pertama itu program uh, internship. Internship itu berarti dia dari kampus eh, magangnya bahasanya magang ya. mereka boleh bawa dokumennya segala macam dari kampus untuk magang eh, tetap kita kasih uang saku tetap kita kasih uang saku tapi bukan gaji tapi itu sifatnya internship. Jadi eh, kita dapat dokumen dari kampus dan kita lihat lotnya terima apa Yang kedua kita program eh, namanya training. Nah, program training program training ini kita ngelihatnya tesnya nggak dari ilmunya sih, jadi kita nggak ngelihat dari mereka programmingnya, nggak dari engineeringnya, tidak dari uh, skillsnya, tapi kita lihat dari attitude-nya. Hmm. Tapi kita tempatin di seluruh divisi dia cobain, mulai dari bersih bersih, uh, mulai dari bersih bersih lab, mulai bersihin server, mulai dari ngoding, mulai jadi ngeditin website, jadi admin a b c d f dicobain semua itu sifatnya training. Nah, tapi itu biasanya kita opennya dari uh, kita wawancaranya banyaknya attitude dan tes psikotest. Nah itu di training semua divisi dicoba, baru nanti kita tempatkan di tempat yang cocok dari hasil training. Nah yang ketiga itu yang testing biasa, yang testing biasa berarti kita uh, butuh beberapa open recruitment segala macam dan segala macam uh, dan mereka uh, dikasih standar lah tes misalkan mereka back end back -end apa not js apa apa golang. Oh, golang oke. Okay, Ritisnya kasih tes golang dan dites. Kalau yang terakhir itu, kita punya program yang sifatnya um, apa ya? Disebutnya partnership. Jadi, hmm. kalau kalian takut kerja di WIT sendiri gitu, oke, okay, gue bisa datangnya bertiga deh. Uh, gue bikin tim gitu dari mahasiswa, mau bikin tim bisa. Nah, karena kita tuh ini, kalau Tisi pernah lihat di postingan Instagramku atau di, um, di beberapa postingan anak-anak atau di, di website, kita tuh punya namanya WeLabs WeLabs ini uh, jebolan dua brand jebolan dua brand software house dari WIT dan anak-anak anak aku gitu namanya P-Labs, kita join jadi namanya WeLabs WeLabs ini digital akademik, ini persis kayak Purwadika persis kayak decoding tapi sifatnya B2B hmm. jadi kita ngajarinnya kampus-kampus dosen-dosen kita ngajarnya eh, di kantor-kantor gitu, cuman mereka bukan bukan sih yang ngajar les, kita ngajar les ya kayak workshop dan seminar ke dosen-dosen eh, atau ke pegawai-pegawai Renah. Biasanya via, via sana nanti kita biasa kita ada training khusus untuk si tim tadi. Nanti kita training buat bagaimana cara software house nge-develop, Nanti kita, dia jadi kerjasama, jadi sama kita, jadi punya WIT punya tim, nanti dia dicolok di timnya sedikit gitu ya, kayak di tim satelit sambil di testing buat ngerti bagaimana Project berjalan. Itu. Wow, mantep, nih, udah disiapin banget ya, Van. Ya, betul, betul. Udah disiapin banget. Jadi teman-teman bisa join dengan super timnya. Silahkan mau di program yang mana, udah lengkap banget ini. <laughs> ya, kalau yang takut mau sendiri bisa bikin tim. Gitu. Oke. Okay apa nih Pan cita-cita sama harapan Irfan ke depan untuk dunia IT? Oke, cita-cita dan harapan di dunia IT. Kalau cita-cita tuh pengennya uh, semua software house tuh tidak punya tidak punya ego bahasa kali ya bahasanya cita-citanya mereka tidak punya ego bahasa karena semua dipelajari algoritma tuh sama algoritma tuh semua sama pola pikirnya sama dan semua dari dari humans juga bahasa bahasa pemrograman hanya cuma sebagai jembatan kita buat bertransformasi dengan komputernya. Pengennya tuh semua software house egonya juga turun, gitu ya. Tidak semua saling gue yang paling baik, gue yang paling buruk. Kita kolaborasi, gitu. Kita kita yang paling update, kita semuanya kita kolaborasi. Bagaimana cara kita menciptakan orang yang software house atau IT konsultan ini menciptakan teknologi itu udah kayak di bank. Hmm. kita mau ke bank mana tuh banyak pilihan tuh ada bank Maybank lah ada BCA, OCBC, NISP, Mandiri, BNI, uh, yang everything sebanyak. Mereka ketika butuh tinggal datang ada front office yang nanya, mas saya mau butuh rumah saya mau jadiin smart homein bisa nggak? Ya bisa mbak, cuman kayak kita barangnya nggak ada bisa ke toko sebelah bisa ke kita bisa ke konsultan sebelah. Aku tuh dulu membayangkan bagaimana caranya. Uh, teknologi itu nyampe ke orang semudah mungkin ya. paling gampang adalah kita servicenya kayak bank, ada ada front office-nya ada customer service-nya bisa ditanya-tanya eh, kalau untuk anggaplah front office itu ada tellernya kalau customer service itu adalah si konsultannya bisa ditanya-tanya, mas saya mau buat apa ini, itu, ini, itu, pengen pengennya teknologi itu, soalnya nih, teknologi di masa akan dana datang akan menjadi beban sebenarnya, beban untuk eh, orang yang nggak update, yang update ya oke okay gak update gimana caranya kita mau nanya konsultan it sama software house harus jadi salah satu topangannya uh, actually aku ada undangan minggu depan itu minggu depan undangannya metanya metaverse nya meta dari facebook mereka bikin seminar untuk uh, delegasiin tentang metaverse di dunianya facebook yang menurut aku kayak ini bakal beban di buat sepuluh lima sepuluh tahun ke depan kalau orang yang nggak tech lah istilahnya nah orang yang nggak ini nanya ke mana sih nah gue pengennya semua konsultan tuh bisa jadi semua software house IT itu bisa jadi konsultan dan bisa jadi, uh, jawaban. jadi jawaban, jawaban buat mereka dan harapannya teknologi sekarang itu tidak melupakan sense of humans humansnya yeah. dan sense of pem, uh, penyelesaian masalahnya bukan nambahin masalah gitu karena semakin semakin teknologi semakin canggih sebenarnya makin timbul masalah baru sebenarnya di teknologi tersebut harus menghindari masalah-masalah uh, tersebut ya, contoh kayak smart home dan uh, smart building juga itu kan, sebenarnya salah, salah satu solusi yang sebenarnya udah dari 2010 tapi baru bisa dipakai 2020-an ke sini ketika orang udah pekar dengan pandemi gitu gitu sih paling ngojat-ngojat aku pengennya teknologi semudah itulah makanya make IT easy gitu. wow, motonya mantap banget Wah, saya kagum banget sama kisahnya yang dibagikan oleh Irfan. Sebagai penutup, mungkin ada pesan-pesan nih dari Irfan buat generasi muda agar kita terus belajar dan berkarya bagi bangsa. Oke, okay. uh, jangan lupa buat teman-teman uh, yang memang mendengarin uh, video ini gitu ya dengan podcast ini. Yang bukan perlu ditekankan adalah Indonesia itu dipandang sama banyak orang tidak sebelah mata kok tenang, tidak sebelah mata dan kalian bisa banget. Uh, growing up multinasional uh, dan uh, nasional dengan cara kalian tinggal bagaimana keinginan kalian mau apa tidak karena uh, percaya atau tidak tidak percaya saya sudah pernah ke multinasional eh, saya pernah berjalan ke luar negeri dan di dalam negeri bagaimana sebenarnya teknologi di Indonesia itu sangat sangat dihargai karena orang Indonesia itu punya knowledge yang cukup pintar cuman memang yang harus agak diasah adalah soft skills soft skills cara bicara, bahasa Inggris Uh, good communications uh, dan everything else about uh, human touch karena not always technologies will solving problems jadi soft skill coba ditingkatkan dan jangan pernah malu berkata iya dan tidak jangan pernah malu juga bilang enggak karena bilang iya itu akan adalah bisa kita pelajari, bilang enggak juga kita bisa berani nolak bahwa itu kita nggak bisa dipelajari jadi teman-teman harus bisa berani speak up, karena teman-teman yang di teknologi ini kadang-kadang Punya keterbatasan komunikasi yang kaku, ya? Bahasanya, nah, jadi buat teman-teman, uh, coba dicoba, dicoba dipelajari lagi tentang soft skills. Jangan malu, dan kita tuh dihargai banget di luar negeri, di dalam negeri pun dihargain. Uh, no time to wait, you just doing. If you can make it good, make it looks good. Kalau belum bisa bikin yang bagus, bikin dulu terlihat bagus sampai kalian jujur bilang, ini kita punya vision yang ini ingat dulu Dropbox dan Google Google Drive, dulu cuma sebuah deck kosong yang mereka mengandai-andai, toh sekarang jadi sebuah perusahaan besar yang akhirnya menggunakan uh, dipakai di semua ribuan orang untuk menyimpan file dan data. Jadi buat teman-teman, jangan pernah menyerah yang tadi aku bilang, uh, no time to wait, and if you can make it good, make it look good. Uh, sisanya mungkin berjuanglah dengan sekemampuan kalian yang kalian rasa sudah punya Dan aku rasa yang kalian kalian lakukan ini baru 10% hmm. Kata Einstein uh, juga Banyak manusia yang menggunakan uh, energinya baru 10% Gunain lebih coba Dan jangan lupa tadi Dari beberapa obrolan aku dengan uh, Cimeli Ada yang lupa uh, Step yang paling mudah untuk kita lakuin hidup adalah PDCA Plan, do, control, actions Uh, itu diputer putranya dulu buat satu step, anggaplah buat diet, buat uh, belajar, buat uh, berkomunikasi, apapun berhubungan kalian dengan pasangan segala macam. satu-satu dipelajari dengan pelan, tinggal usah terlalu banyak konsep. lakuin aja yang terbaik gitu. Terima kasih Irfan. Salam selamat buat selamat semua rekan-rekan di PITID ya, sukses Yap. dan makin banyak karya-karyanya dalam bidang IT Amin. ini. Amin. Semoga ya. obrolan kita memotivasi banyak orang Untuk terus belajar dan berkarya Sampai jumpa di video inspirasi lainnya Hanya di channel Youtube Halo Studio Semangat untuk Indonesia Terus belajar dan berkarya Terima kasih terima Sama-sama kasih, sih -sama, Terima kasih